nego pokoknya kita diatur, atur, harga ya. setelah lihat unit test drive harga kita bisa bicarakan. Betul. Intinya sih kalau beli mobil teman-teman jangan lihat harga dulu ya, lihat mobilnya dulu. Lihat kondisi mobil dulu. Benar Pak? Lihat. Iya. Saya kalau kita buat konsumen. Mm -mm. Test drive segala macam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Oke okay, teman-teman Derosa Auto Terima kasih yang sudah subscribe Dan juga sudah menonton Channel Derosa Auto Dari awal sampai akhir ya Jangan pernah di skip pokoknya Karena di channel ini kita akan Membagikan informasi Seputar stok showroom Dan juga promo DP ringan Nah, kebetulan kali ini saya main di daerah tajur lagi nih Kebetulan di Duta Mobil ya Pak Duta Mobil Betul, Duta Mobil ya Nah, saya ditemanin langsung dengan pengelolanya atau marketingnya Duta Mobil Yaitu Pak Jujum ya Pak Pak Jujum Siap, apa kabar Pak Jujum? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, baik ya Pak ya <laughs> Oke teman-teman Di Duta Mobil ini ada beberapa mobil yang memang layak untuk customer beli Atau layak untuk teman-teman lihat nih ya. Kalau bisa teman-teman langsung aja telepon ke Pak Jujum Nanti kita akan info ya Oh ya Pak Jujum sebelumnya Kalau boleh tahu alamat buta mobil ada di mana Dan nomor teleponnya Pak Jujum boleh di share pak, ke teman-teman pak. Oke. Ya. Alamat showroom Duta Mobil, ya. Jalan Raya Tajur, nomor 32, Bogor Siap eh, Telepon saya 0822 Oke, siap ya Pak ya Nah, jadi nanti nomor teleponnya Pak Jujum Kita akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya Oke, Pak Jujum, kalau boleh tahu nih Keuntungannya beli di Duta Mobil Bagi customernya Derosa Auto itu apa Pak? silakan pak uh, belinya dari ini saya harga mobilnya berkualitas harga berkualitas ya kita deal harga mobil saya yeah. kasih uang buat test drive segala macam kita bicara harga kita yeah. masalah bicara harga kita udah test drive segala macam masalah harga kita bisa bicarakan betul uh, harga yang lain lainnya gitu harga mobil saya udah uh, pokoknya the best ya pak udah the best hmm, lah udah the, udah the best mana mana betul dari luar daerah betul, betul. Juta mobil siap ya Pak Jujum juga customer-nya ini banyak banget teman-teman ya. Jadi melayani uh, wilayah Bogor ya Pak, kadang-kadang juga Bogor, sampai daerah ya. Sampai luar daerah, daerah. ya Pak ya. Betul sekali. Jadi memang showroom Duta Mobil ini khususnya marketingnya Pak Jujum ini memang uh, siap pokoknya melayani temen-temen ya pak? melayani prioritas saya buat konsumen betul pokoknya nomor teleponnya 1x24 jam ya pak? 1x24 jam online <laughs> online? kecuali online. Pak Jujum lagi tidur kecuali ya pak? kecuali kalau saya pas posisi lagi tidur yang berapa aja kalau saya pasti angkat Jang betul saya. sekali siap oke Pak Jujum kalau gitu nggak usah lama-lama lagi kita akan berbagi informasi stok ya ada apa aja? Yang pertama Pak Jujum, ini Ada si Black Toyota nih Ada Toyota Fortuner G-Matic Diesel 2011 oh, Fortuner G-Matic Diesel ya Pak Jujum ya? Diesel 2011, mobil berkualitas, uh -huh. harga bersahabat Betul Bisa cash kredit juga Betul Boleh kepoin buat hitung-hitungan simulasi kreditnya Mantap teman-teman deh kepoin Oh ya Pak Jujum kalau boleh tahu nih, kilometernya berapa Pak? kilometer yang ini 178. 178 ya kilometer pokoknya asli ya Pak ya asli asli, asli ya enggak diputak katik kilometer uh, asli 28. tahun 2011. 10. Ini kebetulan pajaknya Bekasi ya Pak? Be Be Be Bekasi. Bekasi Be Be Be bulan 5 pajaknya panjang teman-teman ya dan ini bernopol genap ya. Jadi kalau teman-teman mau cari Fortuner game matic diesel ini ada di Duta mobil di ya Bita Pak. mobil. Betul. Nah, Pak, kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa? Pak? Harga saya ini dibandrol hmm. harga dengan 225 nego. 225 nego teman-teman ya. Harga ini sih kalau menurut saya sudah cukup terbaik ya dan masih bisa nego ya Pak. Bisa nego, Betul bisa nego sekali bisa nego ya. Kalau nego ya 3-5 juta nanti langsung kontek Pak Jujum aja ya Pak? Bisa, bisa sesuai dengan yang kantong yang masing-masing konsumen Dan sesuaikan <laughs> kantong-kantong yang konsumen sesuai Siap Pak Jujum Oh ya Pak, kalau misalnya kredit bisa Pak? Bisa, simulasi bisa, ya? kreditnya boleh Boleh, uh, DP-nya berapa Pak? Uh, ini DP-nya sekitar 50 juta DP 50 juta dengan angsuran? Dengan angsuran uh, 6,1 6,1 juta Se ya teman-teman ya empat uh, tenornya 47 bulan Tenor 47 kali Nah, kalau misalnya angsurannya mau direndahin dengan tenor 5 tahun Masih bisa nggak Pak kira-kira? Uh, 2011 itu maksimalnya cuman uh, masih bisa Masih bisa masih ya? Bisa. Masih bisa teman-teman ya? Jadi untuk tenor 5 tahun supaya teman-teman angsurannya lebih terjangkau Itu masih bisa, nanti hitung-hitungannya langsung ke jum aja ya Pak? Iya Siap ya Nah, ini transmisi metik semuanya udah dicek ya Pak? Udah dicek Aman ya, udah siap pakai ya? Siap, semuanya Sebelum pokoknya, saya mm, ituin mobil, mm, semua mesin segala macam saya diituin dulu di Iya, dulu. pokoknya sudah diinspeksi sama Pak Jujum Mobil jamin aman, ban-ban juga masih tebal ya Peleknya juga dicat hitam, pokoknya ini sih gagah banget Fortuner ini Ya, Pak ya. Mobil-mobil yang di saya bukan siap ke bengkel, tapi siap ke luar kota. Siap, keluar kota, siap ke luar siap ke ke kota, ke bengkel, kota bukan siap ke bengkel. Ya, <laughs> siap, siap ke bengkel. Siap Pak. ya. Oke, Pak, kita lanjut lagi nih, Pak. Next kita ada Avanza ya, Pak Jom ya. Avanza G Matic manual 2019. G manual? G manual 2019. G manual 2019. 19, ya. teman-teman ya. Ini pajaknya Jakarta Pusat, ganjil dan kebetulan pajaknya 02 masih panjang ya Pak. Masih panjang, masih panjang. Ah, nah kilometernya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 50.000 Pak. Nah, kilometer 50.000 record ya Pak. Record. Record, record teman-teman ya. Avanzanya masih record, artinya juga ini kilometer juga untuk Avanza masih rendah ya Pak ya. Masih rendah. Masih rendah. Pokoknya semuanya udah dicek-cek nih sama Pak Jujum di Duta Mobil ya. Nah, ini kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa Pak? Harga saya bandrol 185 juta. 185 masih bisa nego Pak? Masih bisa nego Masih bisa, masih nego, bisa nego ya Pak ya Nah teman-teman harganya masih bisa nego Ya nanti telepon langsung aja ke Pak Jujum ya Pak? Pak Jujum Betul Kalau misalnya kredit Pak? DP Cepetnya Pak? simulasi kreditnya bisa DP 35 juta DP 35 angsurannya? Dengan angsuran uh, 4 juta koma 3 4,3 juta teman-teman ya Nah khusus Avanza ini dengan DP 35 juta Angsuran 4,3 tenor 4 tahun ya, Pak. 4 tahun. 4 tahun. Nah. Kalau masih agak berat juga di angsurannya, bikin 5 tahun ya, Pak. Bikin 5 tahun, Betul. 5 tahun. Tapi 2019 kayaknya bisa sampai 6 tahun nih, Pak. Bisa 6 tahun, cuman kebanyakan itu dia uh, ngambil itu 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun, teman-teman ya. Jadi gak usah khawatir kalau Avanza apalagi ini kilometer masih 50.000 ya, Pak ya. Iya, jadi masih oke okay lah. Ambil 5 tahun masih aman lah. Mesin-mesin ya, Pak ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu, Pak Jo, kita lanjut lagi. Ada si Blakey lagi. Ini Honda Jazz tahun 2000, Honda Jazz uh, RS 2017. RS 2018, yang sudah facelift pemakaian 2018, oh, pemakaian 2018 ya. 2018. Jadi, nicknya 2017, pemakaiannya 2018, teman-teman. Honda Jazz yang sudah facelift, uh, audionya juga udah floating ya, Pak? Udah floating udah floating, floating ya. Nah, ini kebetulan pajaknya juga Jakarta Pusat. Ini panjang. bernopol e, genap ya, Pak. Genap, pajaknya genap. juga panjang. Iya, nah, kalau boleh tahu ini atas nama pribadi atau PT, pribadi, pak? pak? Pribadi, Pak. Pribadi ya. Pribadi, nah, pribadi ya. Nah, <tuh> kilometer berapa, Pak? Kilometer 54.000. 54.000 juga, teman-teman. Ini juga masih kinyis kinis, -kinis kalau saya bilang ya. <gulung. tuh> masih glowing ya. Glowing. Masih enak ya. Oke. Nah, harganya di bandar berapa, pak? Harganya ini saya bandrolnya dua ratus empat puluh juta. Dua teman-teman untuk Honda Jazz tahun 2017 pemakaian 2018 ya. Buat simulasi kredit saya pasti paling kasih angkanya dua ratus Oke kalau mau OTR kredit dua tiga DP-nya berapa? Pak? DP lima puluh juta. DP 50 juta angsuran dengan angsuran 5 juta 35 ribu 5 juta 35000. 47 kali. Tenor 47 kali teman-teman ya. Kalau mau nawar-menawar, nego-menego, yang penting jadi datang langsung ya kan dan juga telepon Pak Jujum sebelum datang ya Pak. baru kali. Siap kalau gitu ya Pak. Kita lanjut lagi Pak. Ini ada Telos ya Pak. Avanza Pelos. Avanza Q. Pelos Q. Yang TSS atau non pak? Non TSS. Non TSS teman-teman ya. Ini. Ini 2021. Pemakaian 20. 2028, 2022. 22. Oke. Okay. Tahunnya 2021 pemakaian 2022 teman-teman. Kilometernya baru 3.000. Kilometer baru 3.000 ya. Nah ini worth it banget buat dibeli. Jadi mobil second rasa hmm. baru ya pak. Nah, noh, rasa baru. Pokoknya ini mobil bekas rasa baru, teman-teman. Test drive aja langsung. Kilometer masih 3.000 ya. Nah, ini kebetulan platnya plat Bogor, ya, Pak. Ini Bogor mana ya, Pak? Sernya nah, Bogor Kabupaten, Pak. Bogor Kabupaten, Bogor, Kabupaten ya. Teman-teman ya, dan SNK masih panjang. Bulan nah, 1 Januari, Januari ya. Januari Jadi teman-teman udah tinggal pakai aja. Ya, Pak. Masih atas nama perorangan ini, Pak? Nah, nama perorangan, Pak Nama perorangan Nah, harganya dibanderol berapa, Pak? Harganya dibanderol 285 juta nego 285 nego, nego. ya teman-teman Nego sampai jadi, ya Sampai 280 dikasih nggak, Pak? 280 insya Allah saya kasih Insya Allah, pokoknya teman-teman datang aja, ya Nego sama Pak Jujum Yang penting test drive dulu ya Pak test Dipastiin drive dulu, mobilnya test ya drive dulu. But, Saya mau buat ke konsumen Iya <laughs> <laughs> Nah, kalau misalnya kredit diangka berapa Pak? Kalau kredit ini TDP-nya 75 juta Dengan angsuran 7,5 Nah, DP-nya 75 juta juta. Angsurannya 7,3 7,3 tenor 4 tahun 4 ya Pak? 4 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau Velos sih biasanya ambil tenor yang panjang. Ya, Pak ya. Tenor. Supaya oh, angsuran terjangkau. Betul. Sesuai Ayo, dengan toh. isi kantong. Betul sekali, ya. Oke, kalau gitu, Pak, kita lanjut lagi ya, Pak. Nah, ini ada Terios ya, Pak. Terios TX manual 2015. Terios TX manual 2015, ya. Ini kebetulan plat Bogor juga plat Bogor, dan Kabupaten, Pak. Kabupaten ya, SNK-nya Bulan 4 teman-teman Jadi masih oke okay juga Kilometer berapa pak? Kilometer ini 125 ribu teman-teman Untuk terios manual sih Masih oke okay lah Karena sering buat jalan ya Kondisi mobil sangat istimewa Sangat istimewa Semuanya juga kalau dilihat masih mulus ya pak ya Betul Nah semuanya dicek udah aman ya pak? Kaki-kaki aman, aman, aman ya Siap aman. Nah kalau boleh tahu di bandarol berapa pak terius, ya pak? Hmm. 158 juta pak 158 teman teman untuk terios dua ribu lima manual ya nah bisa kredit pak bisa kalau simulasi ah. kredit hmm. saya kasih uh, harga ya. 153 lima puluh dengan ya. tdp tiga juta iya angsuran angsurannya tiga juta tujuh kali empat kali iya dp nya 35 aja ya 35 kalau mau aja. nego langsung telepon pak jujum ya angsurannya Berapa tadi, Pak? Angsurannya 3 juta. 3 juta 790. 790 dikali 47 ya. 47. Betul sekali. Jadi pokoknya untuk hitung-hitungan semuanya langsung telepon Pak Jujung ya. Langsung nego aja. Online 24 jam. Online 24 jam. Jangan khawatir, tanya-tanya dulu aja atau tes drive dulu aja ya. Begitu mobilnya oke, baru hitung-hitungan ya, Pak. Ya. Siap sekali. Oke, Pak. Kita lanjut lagi nih, Pak. Ini ada ada sukses Prolet Spin LTZ matik LTZ matik bensin ya Pak? Bensin. Bensin ya teman-teman ya. LTZ matik bensin tahun 2015. 15, 15 ya. Transmisi matik ya Pak? Transmisi matik. Matik. Kilometernya berapa Pak? Kilometernya ini eh 65.000. Kilometer masih rendah teman-teman 65.000 untuk tahun 2015 ya. 2015. Betul. Nah, ini juga pajaknya plat Tangerang ya Pak? Pelatang Pak. Pelatang genap, teman-teman. Ya, jadi kalau yang lagi cari spin dengan pajaknya udah panjang, ya Pak. Udah panjang, nah, kilometernya masih rendah, bisa langsung kontak Pak Jujum. Ya. Harganya berapa, Pak? Harganya ini saya kasih harganya 110 juta, 110 juta, teman-teman. Nego. Nego. nego, ya, masih bisa nego, ya. Nanti langsung telepon aja ke Pak Jujum. Kredit bisa pak? Kredit bisa. Buat simulasi kreditnya ah. saya kasih harga OTR-nya 100 juta. Ah, ya teman-teman, jadi kalau mau uh, lihat Chevrolet Spin LTZ bensin 2015 langsung datang ke duta mobil. Ya DP-nya langsung ditanyain aja. Pokoknya nggak usah khawatir. Semua masih bisa dinego ya Pak? Masih bisa dinego, ah, masih, bisa dinego. masih bisa dinego, pokoknya diatur-atur harga ya. setelah lihat unit, test drive harga kita bisa bicarakan Betul, intinya sih kalau beli mobil teman-teman jangan lihat harga dulu ya Lihat mobilnya dulu Lihat kondisi mobil dulu Bener nggak Pak? Lihat, iya Kalau prioritas buat konsumen, mm, test drive segala macam Betul sekali, jadi banyak mobil-mobil yang murah kalau kata Pak Jujum ya Tapi kadang-kadang uh, Mobilnya ya begitu deh ya, ya kan. Begitulah. Mobilnya kita juga belum tahu e, kondisi. unitnya Iya. Apa. Betul sekali. Ya kadang-kadang juga kita juga harus aware juga teman-teman ya. Harga mobil kenapa sih murah? Nah kita harus cek tuh biasanya harus ya. Cek. Betul. Oh, nah kita itu beli mobil itu e, harga mobil harga pasaran sekian tiba-tiba murah. Nah di situ kita ada tanda-tanya ada apa dengan mobil mobilnya? Betul. Sekian, tiba -tiba gitu, Pokoknya. Ya. Harga mobil itu harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Karena kalau kata Pak Jujum, beli mobil itu harus siap dipakai keluar kota ya Pak, bukan siap, siap ke bengkel siap ya Pak. Siap keluar kota, <laughs> bukan siap ke bengkel. Siap keluar kota. Siap Pak Jujum, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, tadi kita sudah lihat stok dari Duta Mobil ya, mobil-mobilnya ya. Nah, itu memang mobil-mobil di sini kualitasnya bagus ya kan? ...dilihat juga masih seger, pokoknya siap pakai luar kota ya, Pak? Siap pakai luar kota, Oke, bukan siap, siap, ke, bengkel. Bukan siap, siap, siap ke, bukan ke bengkel. siap ke bengkel. Betul sekali. Oke, Pak Jum, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan buat subscribernya De Rosa Auto... ...atau mungkin ada yang mau beli mobil nanti dari teman-teman yang nonton. Silahkan, Pak. Pesan-pesannya apa, Pak? Kunjungi showroom duta Mobil Jalan Raya Tajur, nomor 32. Iya, Bogor Bogor, Bogor ya Tal Center 0822-190-2352 Betul sekali Hubungin saya eh, online 24 jam Kecuali kalau tidur Betul Online 24 jam Pokoknya, teman-teman Saya tambahin mungkin Kalau beli mobil di sini Teman-teman lihat mobilnya Harga, nanti bicarakan sama Pak Jujub, ya Dijamin pokoknya nggak kecewa ya pak ya Betul sekali Siap, Siap. Oke okay. Kalau gitu teman-teman Terima kasih banyak yang sudah nonton Saya doakan Supaya teman-teman yang nonton ini banyak rejeki Rejekinya banyak Amin Bener nggak pak Amin. Pak Jujum juga Banyak jualannya Amin Betul Teman-teman juga Jangan lupa Kalau lagi cari mobil Langsung kontak ke Pak Jujum Ya Betul langsung kontak aja tanya-tanya ya. Kalau mobilnya enggak ada teman-teman yang ada wilayah Bogor Pak Jum cariin dong mobil ini gitu kan. Nah, Pak Jum siap ya, Pak. Siap. Siap. Siap, siap. pokoknya. Ah, hmm. cari mobil baru, minta represya Pak Jum juga boleh, harga boleh, terbaik boleh, pokoknya boleh, ya, siap. Pak. Siap kalau gitu. Oke? Teman-teman, terima kasih banyak ya karena sudah menonton. Saya tutup ya. Gua bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto